Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasalam ala rasulillah lahu la haula wala quata amba Segala puji bagi Allah yang telah beri kita begitu banyak nikmat yang maha kasih sayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Salawat dan salam dan tercurah limpahan kepada Tunjungan manusia yang penuh teladan dan sifatnya yang sangat dinantikan yakni. Habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahan membukakan pintu rahmatnya sebesar-besarnya bagi hambanya yang melaksanakan puasa dengan keimanan dan mengharapkan ridhonya. Kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang berpuasa yaitu pintu surga yang tidak dilalui oleh siapapun kecuali oleh para, para ahlus saul. Yaitu ahli puasa. Sahabat graha yatim yang dirahmati oleh ya Allah, tahu tidak pintu yang hanya dimasuki oleh ahli saum? Ya benar itu adalah namanya aroyan. Ar Sebagaimana sabda beliau dari sahabat bin Sa'ad radhiyallahu anhu, puasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda: Di dalam surga ada salah satu pintu yang dinamakan aroyan, yang dimana mana para ahli saum masuk dari pintu itu pada hari kiamat. Dan tidak ada yang masuk ke dalam pintu itu kecuali para ahli saum. Maka diserukan, manakah para ahli saum? Maka berdirilah para ahli saum. Ketika mereka telah masuk ke dalam pintu itu, maka pintu itu segera dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk ke dalam pintu itu kecuali para ahli saum. Hadis riwayat Bukhari dan Masyarakat. Jadi kesimpulannya, puasa merupakan kewajiban umat muslim yang ringan bila dikerjakan dengan penuh ketakwaan dan rasa syukur. Karena kebanyakan manusia ketika bulan puasa datang, mereka merasa berat karena gitu banyak alasannya. Seperti sahur, tubuh gak fit, dan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya yang menguras tenaga. Oleh karena itu, kita butuh motivasi supaya puasa kita tetap semangat dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh. Di waktu yang mustajab ini, di mana tidak ada doa yang tertolak bagi orang yang berpuasa, maka hari itu mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya puasa kita diterima supaya kita mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan babu royan amin ya robbal alamin demikian kurungan singkat yang dapat saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri wabillahi taghdu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh